Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Bupir Persahabat. Yaitu mengenai komentar-komentar netizen dan haters yang selalu ini menyudutkan dan iri kepada Lestal. Perhatikan jugaan Bupir kali ini Persahabat. Yaitu memposting sebuah kalimat komentar dari salah satu akun. Netizen salah satunya dari akun Abot Estik Mengatakan di kalimat komentar Anak Indosiar Menantu Indosiar Sama cucu Indosiar Ya jelas menang katanya ya, sahabat, ya Kita lihat juga Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir di postingan ini Ya wajar dong menang Kan fansnya modal ngevote Gak cuma modal Bacot kayak mimin Abot Estik BTW, ajang IMA itu bukan di TV Indosiar loh Min Dan Alhamdulillah, piala diborong semua Moga cepat sembuh ya penyakit hatinya Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir Dan kita lihat persahabat ya Leslar atau Lesti Rizky Bilar Tidak hanya menang di Indosiar saja Sebelumnya, di TV-TV lain seperti RCTI, SCTV bersahabat ya, Leslar tetap Membawa piala penghargaan Salah satunya di ajang ima juga Persahabat ya Indonesian Music World 2021 kemarin Bunda Lese Kejora Ini memborong piala penghargaan Ini di TV RCTI loh Persahabat ya Karena Leslar mempunyai fans yang sangat militan, yang sangat luar biasa kekompakan dan kesulitannya Selalu membuat bangga dan mudah-mudahan selalu menjadi fans sejati yang selalu mendukung karya-karya terbaik Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar Kita hiraukan saja persahabat yang selalu ginyir, yang selalu berkomentar negatif kepada Leslar Kita sebagai fans sejati harus tetap positif dengan satu tujuan Semoga Leslar dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan oleh para sahabat. Yakni dari akun Instagram Teddy Ilal Kejora mengatakan di kolom komentar biasanya akun-akun kayak gitu ngambil caption dari komentar-komentar tertinggi di postingan TikToknya. Tuh persaya dia ada juga komentar dan tanggapan lain. Dari akun Lelymur mengatakan di kolom komentar, kita mah kalau sayang, berani keluar modal bukan hanya sekedar kata-kata sayang dan ngefans tuh. Persahabat ya, disimak dan diperhatikan kalimat komentar ini. Kita sayang, ini berani keluar modal loh persahabat ya, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Mudah-mudahan kesulitan dan kekompakan ini semakin terjaga dengan baik. Kirakan kalimat-kalimat yang selalu menyudutkan, selalu berkomentar negatif, kita fans yang sangat luar biasa untuk mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Berikutnya para sahabat, kita lihat juga, ada sebuah konspirator terbaru dari Mas Gungli, Mengunggah sebuah postingan video versi Abadiyah Mas Kung ini baru beres, atau baru selesai mengerjakan, atau mengedit sebuah video yang akan di-up hari ini di channel YouTube Leslar Entertainment. Kita lihat di sebuah kalimat yang diposting oleh Mas Kung kelar juga lembur oh lembur, begadang oh begadang hidup mata panda kata mas gomli ya Masya Allah, tim Leslar memang luar biasa semoga lelah menjadi berkah dan nila, doakan saja mudah-mudahan Leslar Entertainment berkembang dan sukses, amin dan kita libat juga bersahabat ya karena hari ini bakal ada kejutan dari tim Leslar Entertainment yang akan menyuguhkan karya-karya dari Bunda Les dan Bapak Bilar Tepatnya hari ini, perhatikan Sabat ya, 14 Februari Akan ada Sesuatu kejutan di channel youtube Leslar Entertainment Unggahan mas Gongli ini pun Direpost kembali oleh akun Tuti underscore Leslar Lovers Ada kalimat juga yang dituliskan di postingan ini Semangat terus mas Gongli. Yuk kita kasih semangat Buat tim Leslar mudah-mudahan Tetap kompak dan solid juga Untuk selalu memberikan Karya-karya terbaiknya Selanjutnya para sahabat, ada sebuah organ special juga dari Rajasi Perhatikan ya, di unggahan Rajasi di IG pribadi yang 18 jam yang lalu tepatnya diunggah Ada sebuah kabar yang mengabarkan Lesti dan Rizky Bilar Perhatikan, di sebuah kalimat Lesti terharu, Leslar borong banyak penghargaan case 2021 berikut kategori yang didapat Perhatikan juga persahabat ya beritanya. Pasangan fenomenal Lesti D.A. dan Rizky Dilar meraih sejumlah penghargaan. Dalam ajang Kiss World 2021, sampai-sampai Lesti tak kuasa menahan tangis saat dirinya menjadi pemenang fans Indonesia terkis. Dalam acara yang dipandu oleh trio Bros yaitu Irfan Hakim, Ruben Onsu dan Gilang Dirga ini, persahabat ya, di sini perhatikan bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bunda lesti ini dan bapak pilar sangat bahagia, terharu, terharu terharu bahagia saat mendengar berita berita baik persahabatia ya, dan alhamdulillah mereka bisa memborong piala penghargaan, apalagi delapan piala yang mereka raih di ajang kis World 2022. Mudah-mudahan saja persahabat ya, Selar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan selalu bahagia untuk mereka Berikutnya, para sahabat kita lihat juga Ada sebuah info dari l 2 ID dua jam yang lalu menginfokan Untuk kalian semua persahabat ya, yang mau nitip pulsa untuk spot TV premium Tinggal mampir di akun Instagram L2WirdID ID ya, bila mana. Kalian ingin sekali nama budaya kejorat terpampang nyata di Amerika atau New York? Persahabat, ya, mau ada nama idola kita di tim suka New York. Yuk langsung DM Instagram l 2 ID Ikutan nih titip ursa buat premium spot TV Mudah-mudahan kekompakan semakin solid untuk Leslar Lovers Berikutnya persahabat kita lihat juga unggahan hip 500 Ini menggambarkan soal idola kesayangan kita juga persahabat Ya artis cinta lokasi berujung pasangan serasi Wah wow, banget ya Alhamdulillah Idola kesayangan Leslar ini masuk juga nih di kategori artis cinta lokasi berujung pasangan serasi. Wow mudah-mudahan Leslar langgeng terus bahagia terus dan semakin banyak orang-orang yang mendoakan buat Lesti dan Rizky bilang. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap setelah itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di pagi menjelang siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.